Di TBS Sisa saya sendiri saya yang belum ganti Sutra Arale Bongo semua uh, hari ini tanggal dua puluh lima hari Kamis hari ini kami unjuk um, belum melaksanakan misuna dengan baik secara daring. Nah, di dari sini kami ingin menyampaikan uh, pesan bahwa akan pesan yang pertama pesan ya uh, tentunya dalam proses pendidikan perkuliahan uh, sampai hari ini Sehingga kita misunah hari ini banyak tantangan, banyak uh, rintangan Yang kita boleh menghadapi pendidikan uh, Tetapi puji Tuhan hari ini kita bisa melakukan Sudah itu karena itu Orang Tuhan tentunya kita Pesan kami kepada ya, Semua bahwa Semoga Hari ini kita bisa sudah Tetapi ini bukan akhir segalanya Karena nanti kita akan masuk pada dunia kerja hmm. Tetap Komitmen hmm. Jika bisa bisa untuk makan, untuk bimbing -bimbing. Mahasiswa -mahasiswa. kita bisa bersaing satu kepada khususnya terus melakukan peningkatan mahasiswa-mahasiswa khususnya generasi Papua yang masih lebih berdampak lebih baik ke depan ada ini kak apa namanya pesan dan kesan ya, untuk dosen-dosen di program studi, ya. mungkin kesan. ada kesan untuk dosen-dosen di program studi ke terus kesannya bagaimana? Yang pertama kesan dan kesan program studi sendiri yang pertama kamu menyampaikan banyak terima kasih ya tentunya untuk Bimbingan Bapak Ibu Kusil gitu, di program Alkitab Indonesia untuk kami yang mungkin selama perkuliahan angkatan kami itu sering membuat masalah atau sering membuat itu kami membuat. Ya itulah sebagai anak-anak yang dalam proses studi sampai dengan hari ini Apisan kami untuk program studi untuk tetap kompak tetap sulit Untuk membimbing adik-adik kami yang nanti akan masuk di sini membangun komunikasi sehingga bisa bapak ibu membimbing dan mendidik anak-anak. Adik-adik kami di program studi sini bagaimana? Oke.